dan bertukar informasi Dengan catatan untuk tidak meninggalkan nomor handphone apapun Kita khawatir hari ini masih banyak orang-orang Yang memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri Dengan cara menipu orang lain Jadi jangan tinggalkan nomor handphone kalian di kolom komentar Oke selanjutnya Atas nama channel youtube info pinjol terbaru Tidak pernah memberikan Ataupun meninggalkan nomor handphone apapun Ya, jadi jangan lagi ada korban yang terus bertambah yang mengatasnamakan channel youtube info pinjol terbaru Channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor handphone atau WA Oke okay? jadi udah cukup jelas Jadi per hari ini kita pengen ngebahas aplikasi yang mungkin semua orang sedang punya yang mungkin semua orang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menggunakan peleter atau mungkin pinjaman uang. Aplikasi apa sih itu bang? Aplikasi Shopee S Pinjam atau mungkin Shopee Peleter, ya. Siapa yang hari ini sedang menggunakan dua program dari Shopee itu? Dan hampir setiap orang hari ini memiliki aplikasi tersebut di Androidnya. Mungkin kalaupun belum ada yang minjam-minjam. Ada yang mungkin sering buat belanja-belanja ya. Dan hari ini tergoda karena diberi kesempatan buat pay letter. Belanjanya sekarang bayarnya bulan depan. Ya banyak sih bukan hanya dari Shopee ya. Ada Traveloka, ada juga Bukalapak, ada juga JDID banyak banget. Dan hampir semua platform dan aplikasi-aplikasi belanja hari ini menyediakan fasilitas pay letter. Dan untuk limitnya cukup bervariasi ya di Shopee ini bahkan teman kita kemarin ada yang dapat 10 juta 15 juta dan lain sebagainya ya. Dan di samping itu ada juga program SPinjam. pinjam Program SPinjam pinjam itu program layanan pinjaman uang. Dan banyak pertanyaan yang hari ini masuk ke kita. Karena kita kemarin sudah rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Dan ternyata aplikasi Shopee, baik Shopee PayLater ataupun Shopee S Pinjam tidak masuk ke dalam rilis 102 aplikasi pinjol legal OJK. Nah, pada video kali ini kita akan jelaskan satu persatu supaya nanti jangan lagi ada yang salah paham, ya. Jadi buat kalian yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Shopee, khususnya untuk di PayLater PayLater ya, seperti JDID atau mungkin bukalapak ya Atau mungkin Traveloka dan beberapa aplikasi-aplikasi besar lainnya Yang hari ini menyediakan fasilitas paylater Dan apakah aplikasi shopee ya Yang hari ini yang sudah banyak dipertanyakan sama masyarakat kita itu Setelah mereka melihat rilis Dan hari ini kita akan memberikan penjelasan kepada kalian Mungkin banyak yang bingung ya ini kita pengen cari 102 aplikasi pinjol legal OJK ini Memang benar tidak ada nama Shopee atau mungkin Shopee Paylater Atau mungkin Shopee Es Pinjam Nah ini dia kita pengen tunjukin dulu 102 aplikasi yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin Oke kalian bisa melihat di belakang ya tidak ada nama aplikasi Shopee Peletter atau mungkin Shopee Pinjam. Tapi setidaknya kalian harus fokus untuk di urutan ke-64. Nah, itu dia, di urutan ke-64. Lentera Dana Nusantara. Jadi Shopee Peletter itu sudah berganti nama atau mungkin berganti apalah, tapi yang jelas nomor 64 itu Lentera Dana Nusantara itu adalah Shopee Apakah itu Shopee Payletter atau Shopee s Artinya mereka terdaftar di OJK. ya. Dan apabila kita gagal bayar hari ini di aplikasi tersebut, maka sudah pasti terkoneksi ke Slick OJK. Jadi yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, apa dong bang yang harus kita lakukan hari ini? Banyak juga pertanyaan yang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang hari ini baik menggunakan Aku laku, Credivo, Shopee Payletter, atau mungkin Traveloka, ID banyak banget ya. Beberapa produk-produk uh, yang hari ini menyediakan Payletter-nya. Aku pengen mengingatkan ketika kalian terus-terusan didesak ya. Eh, agar segera bayar, bayar, bayarkan tagihan anda sekarang juga. Kami tunggu sampai dengan pukul dua siang hari ini. Apabila memang kalian tidak membayarkan atau mungkin kalian tidak menyicil dan melunasi utang-utang, Kami akan menurunkan debt kolektor lapangan ke rumah kalian Nah bagaimana bang untuk menyikapi masalah yang seperti ini Hari ini banyak ya yang tergoda Jadi aku ingin mengingatkan agar untuk tidak lagi tergoda Semua aplikasi yang sedang menyediakan Paylater Jangan membeli apapun hari ini ketika belum benar-benar butuh Apalagi niatnya cuma untuk gaya-gayaan. Itu sudah pasti akan mempersulit diri sendiri. Apalagi untuk yang hari ini hanya mengandalkan gaji. Yang harus ditunggu setiap bulannya ya mungkin kalau nggak di awal pasti di akhir. Jangan lagi mengeluarkan duit apapun. Jangan lagi mengeluarkan pengeluaran apapun yang hari ini belum benar-benar penting. Walaupun kalian memiliki limit pay letter itu bisa 10 sampai dengan 20 juta. Yang gak penting gak usah dibeli Nah bagaimana bang menyikapi penagihan yang hampir setiap hari ya Yang mungkin sudah membuat kalian panik Yang mungkin sudah membuat kalian khawatir ketika aplikasi ini mendatangkan debt kolektor lapangan ke rumah atau ke kantor Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu Untuk kawan-kawan yang hari ini dan kebetulan aplikasi yang kita jelaskan ini adalah aplikasi yang sudah legal OJK Jadi lebih enak sebenarnya berurusan dengan aplikasi-aplikasi yang legal OJK Ketimbang yang ilegal Ketika kalian bisa bersikap tenang Tapi kalau kalian terus-terusan panik ya Memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi Dan hari ini banyak yang membiarkan dirinya menakut-nakuti dirinya sendiri Dengan cara memikirkan hal-hal yang negatif Ya sudah pasti hidup ini akan terasa sempit. Ditambah lagi dengan gaya-gaya penagihan yang mungkin sudah pasti membuat kita stres. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalian tenang terlebih dahulu. Setelah itu Bang, jelaskan. Kepada pihak Debt Collection yang hari ini menagih kalian melalui WA, via telepon, email, dan lain sebagainya. Bahwasannya memang kemampuan kita untuk melakukan pembayaran hari ini memang masih lemah. Memang masih belum mampu. Gak bisa begitu bang mereka pasti akan marah ketika kita mengatakan kita belum punya uang Terserah kepada pihak debt collectionnya Yang jelas aku masih tetap mengajak kalian untuk membersihkan hati dan pikiran Dan meluruskan niat akan melunasi satu persatu hutang yang hari ini sudah ada Dengan cara menyicil ketika nanti kalian memang sudah punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan cicilan Jangan lagi gali lubang tutup lubang yang hari ini sedang panik, jangan panik ya. Tenang, tenang terlebih dahulu. Dan mulailah berpikir jernih. Mulailah memilih dan memilih apapun yang hari ini kalian butuhkan. ya, Bukan yang kalian inginkan. Jadi hari ini banyak yang terjebak dengan peleter ini ya mungkin hanya. Sebenarnya ingin memenuhi hasrat keinginan, ya, bukan kebutuhan. Jadi apakah aplikasi Shopee, khususnya PayLater dan S-Pinjam ini sudah memiliki debt collector lapangan, ya, bang? Untuk menjemput hutang yang hari ini belum mampu kita bayar, jawabannya sudah. Aplikasi Shopee PayLater dan Shopee SPINJAM sudah memiliki debt collector lapangan, tapi tidak untuk di semua wilayah kerja Indonesia masih hanya di kota-kota tertentu saja jadi ini artinya apa kita masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang lalu membayar hutang dan ketika nanti mereka memang benar-benar datang ke rumah kalian atau mungkin ke kantor kalian menagih hutang yang hari ini ada di aplikasi mereka kalau kalian belum punya uang enggak perlu takut hadapin dan temui saja Debt kolektor lapangan yang mungkin hari ini sedang menagih Jelaskan saja baik-baik ya bahwasanya kita akan bayar nanti ketika kita memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Kalau mereka terus-terusan mendesak bagaimana bang? Kalau mereka nanti nggak pulang-pulang debt kolektornya nggak mau pulang sebelum dibayar bagaimana bang? Terserah mereka saja Yang jelas apabila memang mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang mungkin sudah melanggar beberapa ketentuan hukum segera laporkan rekam dan laporkan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian apabila memang jauh untuk memberikan laporan tersebut laporkan kepada RT atau RW tersebut yang ada di lingkungan rumah kalian jadi tidak ada yang lagi perlu dikhawatirkan tinggal bagaimana kalian ya merubah mindset ya Cara menghadapi sebuah masalah yang hari ini sebenarnya tidak terlalu penting. Apa yang terpenting hari ini? Ya bagaimana cara kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tidak menggunakan pay letter hanya untuk memenuhi keinginan. Hari ini banyak yang seperti itu ya kan? Dan yang terpenting kalian nggak perlu panik berlebihan. Berhentilah menakut-nakuti diri sendiri dan berpikiran negatif, supaya nanti semua hasil yang kita kerjakan ini berbuah menjadi positif. Tapi, kalau kita pun sudah dari awal ya membangun ketakutan ini di dalam diri dan hati kita, maka pemikiran kita akan kacau. Ya, kita akan mengambil langkah-langkah yang salah dengan cara gali lubang, tutup lubang lagi. Jadi, udah stop. Ya, bersihkan niat, luruskan hati Kita akan melunasi satu persatu Hutang yang hari ini sudah menjadi sebuah masalah Dan kita harus bisa berhasil Mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh